Rapo mau terlaku punya nak meneng, lah gini lah nyetak foto ya. Tapi rapo pun nyetak foto yuk kalal masih nyambut kayak kalal. Kaji marji misian, nyetak foto loh so isom kaji, nanti nol bayang nol, bayang nol. Aku ngaret ini gue, gue raroh, gue penggajenku mac ngaret biasa kayak gini lagi. Tapi sapi gue kasih nih, tapi tidak sombong biasa ya. Mac cerita mama itu cerita nembakku diri hehehe tak apa hati nah tahun 2000 Tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan, <tuh> wahai pemuda dan para remaja, ayo siapkan dirimu, siapkan ilmu, siap iman, siap. yang ngunuk lagu ini. Orang -orang paham, orang -orang ngerti Artinya, ini. siap ilmu siap iman nih -e, ilmu terus dua iman kan, digenah tidak wong, dua ilmu dua iman, mesti wong, ngilmu nih wong, soalnya iman tidak Wong dua iman, uang dua iman gue, gue mesti dua ilmu, mesti dua gue kena digarisi. sih, digaris sih harus kena kemudian. mesti dua iman. Contohnya kau ya aku ini ki, walaupun aku imanku tipis kayak kertas, neng aku ini kan nggak tahu ngapusi uang, mesti jujur loh, pake neng kalau jawa terjawannya gono, terus besok besok jawannya gono, blokoso, pake nengi, bener ya jujur, salah neng jujur. Sambal warang iso, sembarang paham sembarang iso, sendak iso mengapung ngapusi Wong, sembarang si yang 2 aku. Cuma, kan ny <g Butter> ah, ya kugih. Oh papa 2 sendak 5 isen, dak 2 isen belah aku. Cuma yang menunggu minus plus minusnya kan ngono, ini nih jawabannya. Ayo ayo cukup. ini kayak cemple sitok yang melekaran kalau gue ini nyelot panas kalau masalah lah, gue selahe ah, ngarit kayak usaha pantas ke rumah aku? iya, di ya, sampai nampak lurah, lagu-lagu jadi aja dikongkoni ya, ewang-ewang Oke Waalaikumsalam. kok kok simpan, kantor. kantor. Salaman. ngerti. Bocah kuah nyari Agus aku Oh iya Aku saja Cukup oh, Ketuk ngati-ngati kari ini Gini ya? Pas setuk kamu pas Aku yang kenal lawas lebih Nyedek-nyedek Orang patek cedek soalnya hari ini Gini ya? Iki bucanya belum, belum ngeluhan jam Belum jam ya? Iya ya Nyalati mayet dan si ngomong Mudin tuh Terus gue Kadang itu like, barang gue kayak tali nih Orung dicopot, wah. Samar kulit tangin nih. Ya, uh. kui. Kui gak orang nggak nenek mau ngomong apa Rumok nih. Rumu. Rumu. Ah, aja kaya ngono Samar kulit kaya ngono nguno kui. tapi. Eh nyambut gini lah pas ini omatida. Blas. Uh. <laughs> <Plus, laughs> Mungkin ada kantornya apa? Ngurusin mau pegatan. Hahaha. <laughs> <laughs> Biasane biasa, tapi urusan tanah, barang biasanya menggunakan dia fungsi ini kan, ngonur. cengketa yang rapet nih barang? rapet ini... nih, yang megat, yang rapet nih bisa bisa bisa kan cuma kan ilangnya no. hmm. pas kadang ngunung-ngunung, dia keliru omong atau biya kan gak punya tombol uang apa itu? ada kuih, dia nyolah nyulati barang yang hmm. onigal, nyulati barang niatnya lainnya, no. dia lah paham sholat hmm. Piye kui atine? Hmm. Piye Katolik. Wo, alah. Yurapopo, oh. o, hmm. Liga, anu ya ora uh, apa-apa Mas, nek arep dibeneri katunggalikan, ora masalah. Ning no, ku anu ben rodok penak. Oh, uh. ngono oh, pe ya. Oh, sae je Oh, PG awakmu berarti? Apa wi? Pemuda galak. <laughs> Wah, ora gue blas. Apa wi PG kan umume pasti kula. Hmm. pemuda gereja. Ah. Pas bener ya? Enggak keliru itu aku. Enggak. Lah cocok. Mm -hmm. Asal mau kok ngendi? Aku Ndawan. Ndawan mm. Dusun Malang kono. Ah. Dusun iki. Dudu desa. Kecamatan, kecamatan. Amakmu kenal kok di? Mm. Mak? Kok Ndawan mau. Pas cetuk. Oleh 4 menit ya. Kue penak mas, di batur mas dian. Tapi cahado. Alhamdulillah lah. Ya Alhamdulillah, mas. Cahado. Orang popo. Oh jutak anu lo. Dua. Enggak warai di di dian keriting. Orang mas itu jutak kayak ugal ugalan. Terbeleng ya. Oh oh saya. Jo. Maksudnya aku di begini kan juga dibatur, tapi aku di wino sang nazing. Bayangin lagi, kayaknya. Ada orang kayak yo esu esu se. Nyapu, bawang, bawang, si, ngerok jembut aku, aku sih ngerok jembut bawang, bawang, ngerok, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, aku bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, memang bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, kan aku Alo, dia mau memang udah rusuh tapi iki kan yo ya, coro jaranya, nah, cerita orang gue, posisi kalau gue, kalau orang gue, iki tuh aja gue lu kono, aja gue yuk, iki jas keadaanku hari-hari nggak orang gue bingung ya. gue, nggak orang gue bisa dan ini mau neng ya, terus aneh loh, piye gue? Ana, ono ku malah aku saiki golek batur ngono. Dadi ben ngedum ngono waktu Wektune iki, cara aku barang duwe wektu santai, yen waktu wektu merawat tubuh mas ngono lho. Cara awake ben tak rumat ngono lho, awakku priyamah lah ngono. Untung toh, banyak ku kuat. Jadi, Bisa, apa pedhot. Oh ngge. Ora golek aku, aku mas lek enek sing cocok mas penggayaannya yang ada kuih loh berat, kayak merumput seperti ini -nice, isah-isah, omba-omba nenek giringan anak dewa apa yang oh, ini? selobok, ginen dan lain-lain tapi ini kadang aku kabel loh, pak masyamu masyamu? loh, kesel aku temanan loh orangnya pilih-pilih ini ada yang ngentai. jangan tahu ada yang ada, ini bener aku ke teman si, Punaan. Punaan. Oh. Rapopeng, tapi, interview lho, kenal karo aku mau interview pengen kenal karaku, aku interview panggah, makanya, panggah pertanyaan ini sepuluhan saya tidak pernah bantan yang sementara tapi anak piro-piro paham bah, ya? nah... Enggak lah, enggak. nah tapi itu tetap interview tak dekoni. Kau mau nanti cocokin perjuangan ini cocok nih bagian apa? Wah apa geneng kah? Apa merumput? Ada? iya Farming, ada. Rumput. Farming. Farming. Uh -uh. Farming yang oh, rumput kan. kan merumput dan makani kewan kan gunu tuh pak. Farming. Farm. Eh Farm. uh bosannya. -huh. Uh -huh. Terus kayak nenggilingan kau selobok, apa uh -huh. pie, apa uh -huh. nyapo, mentas alupan ono tebu dan lain-lain ono -lain. ya, ya, lanjut si. ya, po, Kari, malah aku urusan aku salom eh, gak nah dirasainya, tak cangkem murung mingkem di telepon video kamu apa juga? tapi aku gak ngerti halo ini apa nih, lu jahat ini? bumbu ini ngomong-ngomong, maksudnya luntur Kunci aku yang paham, aku perjalanan runu aku perjalanan runu keadaan perjalanan, paham perjalanan aku Ojo juga Ucang kemurung min kem tak omong nih. Kok bis koyongunu gue? Oh, Orang Aku paham, lekuy aku masih ngerti ukuran, paham ukuran. Aku ngerti maksudnya. Aku menginginkan yo enak wong ngiling ini sama sini, bayo sayang loh maksudnya Perhatian harus kue. Terus tresno. Tapi caramu yo joko yang ngunukui loh mentang-mentang aku terus nunteng mahmu terus kue sak penakmu dewi koyo ngunukui joko yang ngunuk loh. Saja aku lho dewi, paham dewi. Ide ini memang enak bature. Cuma batur kan sudah enak jadi adon gue, gue tak cerita nih. Gurih harus dewi to kasusnya apa nah, aku bisa dewi gue, paham to, udah pie. Tapi ya gue sermu batur mau batur sing pie, sing melonu ngarep terlalu seket sing melonu mburi satu sulung lek sing menuk ngarep muri 450 nang 700 pileh sing endi kowe guna ojo ngentai koyo <sukai> ngono kok malah ngentai kowe iki tenanan lho iki iki aku cerita tenanan lho rumah sammu dadi aku ora kesel kowe aku dateng kadang ngadi ngene iki kita dadi kowe waras sammu matamu kuwi jo ojo ngono kowe saenomu sik timane kowe bengok-bengok koyo ngono malah misuh-misuh ngono kuwi kuwi bisa dibicarakan oke okay, gampang, berarti cepet loh. oke, okay. meluncur tenang loh senj cepet, iya iya, ini tenang gue masih ke lucok, pokok cepet pie, pol-pole bapak rompul lo, ayu nih, tak usahane pokoknya cepet lagi, oke okay. oke okay, oke okay. oke, okay. kipataini. <tuh> saya ini apa lho? Yo, oh, Ta, tinju tinju? ya mau lah, like, kan di sarjana maksudnya mau like, aku mau no, pantes aku yowesora ditanggung orang tua aku orang ah. tua aku juga terus aku juga aku juga paham pendoni orang tua aku juga yang sekolah sampai sekolah sampai berarti yuk, yaudah apa enak ini? kita lakukan ini kuliah kerja-kerja susah karena orang tua itu berat mas en, berat wawalah sejak jalan ini ya podar kisah kumpian kuih yeah. kaya? yuk kuih mangg aku ini tau ngelamar kerja ijazah mm -hmm. ijazahnya kancakwar ijazah kuih jalan ini podar cuma kono koneh diterima aku ragu terima bila mm -hmm. alah kersaneng alah tak telusuri kuih konekin di mm -hmm. kenalan wong juru mm -hmm. aku ya akhirnya nih kone yuk aku ngelus dodo tapi aku nengkaunya ya langsung putar roda. aku itu ya motor ini ya akhirnya paling ngejek Yo cuma adewe kan ndak online jadi gitu. Oh, Mas. tapi rezeki orang mungkin tertukar oh ini nah, mas oh terus iya. Bih, apa calon ini? ngejek ngejek eh. no Duh terang No no beran. Oh, yo ya. mas de. Nanya sukses ini ngocek Alhamdulillah, Mas Dik. Mas Dik seduweh, di proyek ngono kan, lho. Mm. Alhamdulillah, disyukuri. Eh? Iya. Heeh. Uh -uh. Tapi kowe saiki loro Tahu? Apa? Lah aku ning kene berpengaruh ngono lho. Lah mung kemlarate panahku. Loh, Mas nyatane lho. Katingal modal-modal Madurae nggojeh. Ngene iki lho, wis kadung ngene neh. Terus mengko mandeg neh mah tahu antu dhewe. Ya, nah, iki jalan terus. Tapi kowe hmm. ya sekolah maksud e. Wis metu lulusan sarjana to. Lha gek nyapa kok ndak kerja eh. Ndak kerja liane maksud e liane ngojek kan ya iso. Kowe sarjana sepuluh durur-durur. Loh. ini iki memang diceritakoki samunya po ngono lho. Ah iya Mas. gue, aku, sarjana, S1. Heeh. Uh, uh. S1 Iya. Ngamar kedo ning kono kurang ah. kamar lamar kecuaian kini, nggak kute looking orang mati sing kurang tubuh apa nih, postur tubuh, wow kute looking banget sakit ma aku lepu, yeah. anu ya, Kues, kan toh, neng, akunya, apa aja pam kini gunanya aku pengaruh aku pengaruh lah. paham pam, satu ya, apa? jurusan apa lulusan apa, lulusan anu, komputer, seni budaya, apa komputer lebih seratus tiga telekomunikasi lima ribu lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima iya lima ribu lima puluh lima ribu jalur puluh lima ribu lima puluh lima gak paham nih lima di lima puluh lima ribu lima puluh lima ribu lima puluh lima ribu surat lemah lima ribu ya. sertifikat juh ora mulus ora pas nggih nglamar. Rama lumayan Alhamdulillah, yes, naik ono gue. Tenang, gue yo, iki tenang. Tadi, besok kita sambung lagi omong-omongan, ngeluh-ngeluh. Gue gue untuk paham lo, ngono lo, ngono lo, ngono lo, ngono lo, ngono lo, lo, ngono lo, ngono lo, ngono lo, ngono lo, ngono lo, ngono lo, ngono lo, ngono lo, ngono ngono lo, ngono ngono lo, ngono lo, ngono lo, apa oh, lagi? "Aku bilang, aku aku yo B. Hey. Mun <laughs> ya? Ya, yeah. oh, okay? lho aku suwon oh Ora aku nek petore. Duh, lho. Di G bisnis lo, Gampang kowe ini urusan bipe gue gampang. Nek urusan kemari gampang. kenal lho? No? Heeh. Uh Wis -huh. Gue percaya karo aku, kenal aku suwi, suwi lho. G bisnis sapa memang seperti lho. Kadang nek sing dirugikne kapusan barang, nge -nge. Aku ndak sama musiknya maksudnya memang seperti itu seni Bisnis ini loh, money, kampusan, kue, itu aku. Gak ini tante kaperit selanjutnya, yuk gampang, yow ya. Oke, terima kita naga ya. Nanti loh, bronco, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, Uang <laughs> Uang